Halo, Silver! Ketemu lagi di channelnya Simuni. Makasih banyak buat teman-teman yang masih tetap gabung dan sering nonton. God bless you, bro. Semoga Tuhan terus memberkati dan jangan lupa, Yang baru gabung, jangan lupa untuk subreknya, bro. Jangan pelit-pelit ya. Dan tetap standby aja untuk dapat informasi terbaru seperti ini, nih. Senjata liu bro. Gue kasihin ke, ke Bro ejri ya kemarin yang pertama komen. Kebetulan dia punya defender juga. Keren, bro. Itu, lihat bajunya. Percis banget Liu Bei, Liu Bei kan Defender juga ya Oke okay, kita sekarang coba masuk untuk uh, face leveling ya Banyak teman-teman yang masih minta untuk informasi mengenai levelingnya uh, uh, karakter mereka dan yang paling efektif ini untuk untuk Templar sendiri di level 235 sebenarnya udah bisa main di Candy lah ya. Candy Land ini kalian harus punya skill yang bisa ngedebak bro. Kayak mage tuh kalian cari party yang ada mage. Terus kalian kalau bisa sih uh, ada seorang defender. Nah kebenaran yang defender kita nggak ada. Tapi ini hebatnya ini ada uh, seorang Artisan yang memang punya skill bom. Skill bomnya kan sekarang udah di update Jadi cukup lumayan keras bro. Nah dia nanti yang harusnya bisa narikin, ini cuman kebenaran nih belum rapi ya, karena ada beberapa pemain yang baru diajak gabung dan dia belum terbiasa, jadi saya, eh, ya kayak gini, acak-acakan masih, kita coba rapihin dulu ya pelan-pelan, karena selain banyak monsternya juga di sini kalaupun salah pengelolaan nih, bahaya malahan bisa jadi mencerat-mencerat kemana-mana ini, Oke ini skill santuarinya ini saya baru masuk di level 1 ya Di 251 inilah skill yang banyak ditunggu oleh kawan-kawan party Kalian kalau udah di level 251 seorang tembar itu pasti banyak dicari bro Nah tapi di bawah level 235 jangan harap kalian diajak party di Candyland bro Sedih kan? <laughs> Jadi usahain di 235 kalian bisa solo di sini Dengan skill untuk uh, apa debuffnya uh, sendiri Dia punya Nah apalagi di level 251 ini dia udah enak lah udah bisa bantuin satu tim partinya untuk ngebonyokin sekumpulan momon dari Candyland Iya yeah, ini pusing lah pasti ini aduh narik-narikinnya sabar dulu bro sabar dulu bro kumpulin kumpulin <laughs> sedikit lagi nah enak tuh kalau udah ada mage si Momone itu kena debak makin rapuh dia nah. <tuh> aku pun naik level <tuh> ini padahal nggak rapi gini <tuh> oke ulang-ulang bro mana tadi bro artisannya mana aduh itu gambler jangan jalan-jalan bro tunggu di sini <tuh> Ya ampun, ah, tetap aja ngejar. Aduh, jangan maju-maju. Gimana orang itu? Gamelorn yang bakin mulu, akhirnya lepas lagi momonya. <laughs> Oke. Okay ini kalian bisa lihat lah nanti kalau kalian punya party sendiri ini lokasi memang sangat enak karena momonnya banyak banget bro lebih dari 8 ekor ini dan 2-3 kali di mob bareng-bareng itu bisa naik sampai 30% darah exp kita bro mantap no <laughs> nah ini kayaknya rapi nih nah. Oke, okay, oke, okay. sikat. Yeah. <laughs> nah, ini baru AC. Kan, bagaikan kerupuk kalau kompak. Nah, ini baru party. Party itu intinya kompak. <laughs> Ya, kalian bisa ikutin juga. Di sini bisa sampai level mentok kalau kalian mau. Bisa sampai level 271. E, cuman saya sih paling sampai hari maksimal aja ya di level 259. Tapi lihat kondisi juga dah. Kayak karena enak nih posisinya. Susah dapetin tempat ini. Karena sering rebutan ya. Nah, Kebenaran aja ini kita mulai solid jadi orang lain pun nggak agak segan. Woy hebat artisannya bro, lihat bro. <laughs> Dia narik-narik momon pakai bom. <laughs> nah, terus giliran gua lupa. Santuari cus, habis. <laughs> aku bagian aduh. <laughs> Oke okay, Bro kita udah sampai di level 259 enggak kerasa ngelewat dari 2 jam sejam lewat dikit kayaknya santu harinya baru level 14 satu level lagi udah maksimal kenapa saya maksimalin karena memang saya ini adalah Templar tipe damage Bro jadi emteknya butuh tinggi untuk ke hari biar lebih berasa Ya ada juga sih yang kayak cuman level 1 karena dia memang udah pakai sistem M ya pakai skill M -nya udah gede jadi santuari level 1 aja udah bagus ya terserah lah yang penting sih Itu masing-masing gaya permainan dan gak... yang jelas sih armor dan equip itu sangat menentukan bro Jadi jangan konyol mengikuti gaya yang memiliki armor dewa dan statusnya kita samakan What? Janganlah kita sesuaikan aja dengan kemampuan kita ya karena nggak akan sama sihnya juga. Nah ini ada defender wah lebih enak, defender lebih enak, tebal banget dia mas. Beracun, oke bro, siksa. Iya. <guruh> uh, guset, apa sudah? Gak biasa ya langsung level lagi 260 Oke okay, kalau pengen nyoba solo saya coba sempat misahin keluar party juga akhirnya tadi e, di level 267 Ini main-main sendiri ya nggak kerasa nikmat juga ya udah bisa solo di candy itu <laughs> ya sangat penting lah skill santualing sangat penting nanti kita akan apa namanya kita akan lanjutin lagi untuk bertualang menggunakan si templar <laughs> tapi kayaknya udah harus ganti deh kayaknya cat apa ya cuman ya nggak ada lagi sih yang paling enak menurut saya sih ini ya cat <laughs> dia enggak ngerepotin orang lain nggak tergantung orang lain dan bisa jalan-jalan muterin -jalan tempat eh uh, secara nyaman tanpa khawatir <laughs> perlu buff Oke okay. ini apa sih candy kandipi lagi enggak perlu sekarang udah nggak jelas juga itu question <laughs> Oke okay. kita kasih contohnya sekian aja tuh, Bro Oh ini pantesan ini kritikalnya sakit loh kalau nggak cepet dibunuh duluan aduh nggak kelihatan nah manusia. nice kita tempat lain dulu bro jalan-jalan bro Nah akhirnya penasaran saya pengen coba Sebelum level mentok main dulu ke Raid Melakukan hal kekonyolan Ini pengen pengen tahu si Black Dragon Berapa kali saya gagal mulu Belum bisa nembus patung ini mati loh Di depannya loh hati-hati Nah gini lagi Ini gini terus sinematiknya kayaknya ngebaga atau gimana ya Tahu-tahu gue mati ya Jentar Hmm Dragon nah, yang keluar, bro. Wih, ngeri. <laughs> nah, saya nggak bisa jalan, nggak bisa gerak. Apos pun nggak bisa. Huh? Nah, kan? Wih. <laughs> Oke okay, deh, thanks for watching, don't forget share and subscribe-nya, terus tetap dukung channel ini ya, jangan sampai lupa kalian kasih tetap saran dan komentarnya yang terbaik, dan sampai jumpa di episode mati gak jelas ini, dadah bye-bye.